Oh ya, owner itu adat owner umum. Tapi awal ini kan ada penjelasannya ya. Nah ini cara menentukan nilai suku banyak atau cara substitusi atau cara skema owner. Jadi cara biasanya itu menggunakan substitusi, tapi kalian bisa menggunakan cara owner. Nah, metode the owner ini nanti ada beberapa. Nah, ini yang owner biasa. Ini syaratnya jika pembaginya itu bisa difaktorkan, maka bisa menggunakan owner khusus. Namanya owner khusus. Nah, ini contoh owner khusus. Pembaginya derajat satu Tapi kalau pembaginya derajat 2, kalau menggunakan owner khusus, harus menggunakan perfaktoran Jadi pembaginya harus difaktorkan dulu, baru bisa menggunakan owner khusus. Nah, kalau kasusnya tidak bisa difaktorkan, gunakan honor umum. Jadi honor umum ini, nah ini atas segitiga kosong. Jadi dari bawah, ini suku tetap pembagi sedangkan ini hasil sisanya ketika pembagian itu derajat 4 maka di sini sampai P3 berarti nanti bintang yang di sini ada 3123 sesuai angka ini ya sedangkan di sini bintangnya 4 kemudian kolom berikutnya turun satu berarti tinggal 321 yang ini ke kiri turun ini seketika atasnya, ini seketika bawah. Ini gambaran dari owner umum. Kemudian ada lagi owner. Nah, ini penjelasannya nanti dibaca sendiri. Kemudian ada honor khusus. Nah ini honor khusus itu hanya tidak bisa digunakan untuk pembagi yang bisa difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan, berarti harus menggunakan owner umum. Kemudian contohnya nanti contohnya dipelajari sendiri. Nah, ada owner kino. Nah, owner kino ini sama saja dengan owner umum, cuma dibalik. Kalau owner umum tadi dari konstanta sampai ke Mulai dari konstanta bawahnya ini. Sedangkan segitiganya dibalik. Ini owner Inu. Yang ini segitiganya di atas, sisanya di bawah. Baik, supaya lebih par, kita coba ke contoh soal ya. Nah, ini ada soal latihan. seperti investasi emas, harga yang dan berkualitas tentunya semua orang mas berkualitas bazar, mulai tanggal 15 sampai 21, pada pukul 9 sampai jam siang. Ya. Halo, sudah kelihatan ini? Sudah. Nah, kita coba contoh yang nomor 2. Ini ya. Jadi, kita akan menggunakan owner umum. Jadi, kita tulis semua koefisien yang akan dibagi. Yaitu X pangkat 4. Min 3 X pangkat 3, min 5 X kawadrat, 12 X sampai min 6 sampai suku tetap. Berarti koefisiennya harus urut. Kalau nggak ada kita isikan nol. Berarti setelah pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 sampai konstan. Andaikan X pangkat 2-nya enggak ada, berarti nol. Koefisien X pangkat 4, yaitu 1, min 3, kemudian min 5, pangkat 2, pangkat satunya satu, konstannya min 6 nah sekarang pembaginya itu kan x e kuadrat min x min 2 ini syarat wajib x e kuadrat, derajat tertingginya koefisiennya harus satu. ini sudah satu, maka x e kuadrat sama dengan ini berganti tanda ya, min berarti berubah jadi plus x e plus 2 nah ini pembaginya jadi kalau owner umum kita mulai dari pembagi yang derajatnya konstantanya di atas ya. kita gunakan huruf umum berarti konstantanya yang di bawah ini ya bukan di atas, tapi di bawah berarti ini dua konstanta pembagi pembagi kita tuliskan dari konstanta ke atas urut berarti ini x berarti koefisiennya satu dan kita kasih bintang bintangnya ini ada dua, ini bahwa ini ada dua. Maka di sini ada satu bintang, ini selalu selisih satu. Nah, sekarang ini kita jumlahkan satu. Sudah ada pertanyaan, setelah itu ini kita kalikan. Ini ini kosong miring, ini ya. Nanti isinya ke sini. satu nah, kali satu Berarti taruh sini hasilnya. Kemudian urut. Sekarang satu kali dua Taruh sini. Sekarang jumlahkan. Min 3 tambah 1. Min dua Ini kan masih kosong. Nah, isinya ini adalah perkalian ini ke sini. Min 2. Min hai, maka hasilnya Maka hasilnya min 2. Dan min dua hai, hai, hai, hai, Min hai, Dan ini turun. Jumlahkan. Hasilnya adalah min hai, Nah, sekarang isikan ke sini kali kalikan min satu min 5. Kemudian min 5 kali dua min 10. Kita berhenti. Nah ini kita jumlahkan hasilnya adalah min 8. Ini jumlahkan hasilnya adalah min 16. Nah, mana yang sisa, mana yang hasil bagi. Nah tadi pembaginya ini derajatnya dua Berarti sisanya nanti berderajat satu. Ini ini penyatangan banyaknya derajatnya sisa Gerajat satu berarti x-nya pangkat satu berarti ini batasnya ini sisa ini hasil bagi berarti hasil baginya adalah x pangkat dua kemudian min 2x kemudian min 5 sedangkan sisa ini sisanya derajat sehat. Min 8 X Min 6 Ada pertanyaan? Nah, coba silakan Pintah atas dulu. Min 8 X Pak itu pakai persamaan saat A dan B, Pak. Sudah selesai nulisnya? Halo. Sudah. Ada pertanyaan? Untuk honor umum? Tapi honor umum Pak nanti, itu pakai persamaan. Apa? Pak itu pakai persamaan yang a dan, a dan b. Ada yang mana? Ini kan contoh soal yang B yang saya bawa sini. Oh, tak. Hmm. jadi ya, x, Pak, pangkat Pak, 4, ya. x pangkat 4 3x pangkat 3 Nah, sisanya, kalian coba ya. Nah, ini honor. Umum. Nah, sekarang kalau menggunakan honor, honor umum ya, sudah gak ada masalah ya. Jadi, nulisnya dari konstanta yang bawah, konstanta naik ke atas. Nah, sekarang kalau honor khusus, dibalik honor Kino kalau honor kino, konstantanya di atas ini suku terakhirnya ya jadi dari dua yang pertama kita tuliskan ya. di sini kita balik ini saya post dulu ya Dan nanti, hasilnya harus sama. Kita akan mencoba menggunakan owner Dino, jadi sama dengan owner umum, cuma dibalik. berarti kofisiennya kita terus lagi ini 1 negatif 3 negatif 5 1 negatif 6 nah pembaginya berarti onergino konstantanya dulu dari atas ya berarti ini 2 ini 1 kofisiennya ini loh ini kan kofisiennya 1 ini konstantanya ya atau P0 ya bintangnya dari atas kalau onerbino kemudian ini bintangnya di bawah sama dengan tadi sisinya satu kalau ini dua berarti di sini satu nah arahnya nanti miring ke atas kalau tadi kan miring ke bawah ini kita jumlahkan satu berarti bintangnya kita anggap nol Nah, sekarang kita kalikan satu kali satu taruh sini kemudian satu kali dua taruh sini Kemudian ini jumlahkan ini kan masih kosong harus terisi kita jumlahkan ini dulu negatif dua ini jumlah dia ya. kemudian sama kalikan min dua kali satu min dua taruh sini min dua kali dua taruh sini min empat Lista penuh kita jumlahkan hasilnya adalah minus lima dan ini nanti mengisi di sini. Jadi mengisi kolom ini minus lima kali satu minus lima main lima kali dua minus sepuluh. Nah, itu kan. sekarang kita jumlahkan lista penuh. Lista penuh. Lista ini kita penuh berarti ini min delapan. Ini min 16. Nah, sisanya, patikan sama. Ini derajatnya, pembaginya derajatnya dua, Berarti sisanya derajat satu. Kita bagi derajat satu ini ya. Jadi sisanya adalah negatif 8X min 16. Hasil baginya ini. Hasil baginya adalah X kuadrat min 2X minus 5. Sama ya hasilnya ya. Sisanya juga sama ya. Ada pertanyaan? Nah nanti kalian tinggal milih mana yang paling enak. Jadi kalau owner umum, arahnya ke bawah. Kalau honor you know, Ino arahnya ke atas. Tapi ini dimulai dari. Yang paling atas adalah Konstanta. Kalau honor umum, Konstantanya ada di bawah sendiri. Ada pertanyaan? nah silakan ditulis sudah selesai nulisnya halo sudah Belum, si. Pak. Belum. Sudah. Okay. Sudah, selesai? Sudah. Nah, sekarang owner khusus. Kita cek, apakah ini bisa difaktorkan? Kalau menurut khusus, kita cek faktorkan dulu. pembaginya x kuadrat, min x, min 2. Ini bisa difaktorkan, yaitu x, min 2, x e 1 kalau bisa difaktorkan, tidak bisa menggunakan owner khusus. Maka pembaginya adalah, lawannya ya, min berarti X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Nah ini terserah mana yang didahulukan. Boleh dua dulu, boleh min satu. Nah Kita tulis lagi koefisiennya. 1, min 3, tetap di soal yang B ya. Kita akan membandingkan sama pun hasilnya nanti min lima satu kemudian min 6 kita pilih yang dua ini langsung turun berangkat satu ya dikalikan yang pertama langsung turun satu kali dua dua nanti ini hasilnya min satu sama kalikan harus ini hasilnya Min 2 jumlahkan min 7 kalikan 2 negatif 14 jumlahkan negatif 13 kalikan 2 negatif 26 Nah ini namanya sisa 1 jumlahnya adalah negatif 32 Kemudian kita lanjutkan pembagi yang berikutnya yaitu negatif 1 langsung di sini kita sambung Jumlahkan ini nol, awalnya nol, berarti ini satu. Kita kalikan berarti sama ya, ini dengan tadi ya. Yang pertama langsung turun satu kali, satu karena ini kan satu, berarti bintangnya ada satu. Terus yang di sini, kata bintang ini kan satu. Kalau tadi kan ada dua, berarti bintangnya ada dua kita kalikan negatif satu jumlahkan negatif dua kalikan dua negatif lima kalikan hasilnya menjadi plus lima. Jadi hasilnya ini negatif. 8. ini adalah sisa 2 nah ini hasil baginya nah, ini hasil baginya adalah B kuadrat 2 X min 5 dan nah, sisanya adalah sisa yang terakhir ini kan yang 8 itu dikalikan 4 pembagi sebelumnya ini, yaitu X plus 2, oh, X min 2 ya. X min dua Ditambah sisa, atasnya sisa satu yaitu negatif 32. Kita seteranakan negatif 8, min min plus 16, min 32. Negatif belas Kali ini kan 16 dikurangi 32 ternyata hasilnya sama. nah Ini owner khusus. Ada pertanyaan. Jadi syaratnya owner khusus jika dia bisa difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan gunakan owner umum atau owner kuno. Nah, silahkan ditulis. Sudah selesai nulisnya. Halo Mbak, belum Pak, X-2 itu dari mana? X-2 ini. Dua 2 itu kan faktor untuk ini kan. Jadi sisa dua itu harus dikalikan faktor pembagi sebelumnya ini. Ini kan satu. Jadi faktor sebelumnya adalah dua ini, yaitu X-2. Ini loh. Pembagi sebelumnya. Ada lagi, jadi owner. khusus, itu kalau ada pembaginya, ini pembagi satu, nanti ini sisa satu. Ini pembagi dua, punya sisa dua, nanti pembagi tiga punya sisa tiga maka sisa totalnya adalah S1 ditambah S2 dikalikan pembagi satu dikalikan S2 dikalikan pembagi satu dalam bentuk faktor ya ditambah S3 jadi kita kalikan S3 di sini pembagi satu dan membagi dua Nah, ada pertanyaan lagi faktornya lo ya sudah selesai terusnya sudah saya nah, Nah, ibu. demikian pembelajaran hari ini. Untuk sisa soalnya, ini silahkan dicoba. Nanti saya kasih oleh, oleh satu soal, ya, dikerjakan, jadi buat perhatian. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.